Pada zaman kejayaan Islam, saat itu ada seorang raja yang sangat bijaksana dan terkenal dengan ketegasannya. Dialah Harun al-Rashid, yang merupakan khalifah dari Bani Abbasiyah. Pada masanya itu, banyak orang yang mencari keadilan kepada seorang raja, dan raja akan memerintahkan hakim untuk menyelesaikan perkara yang diperintahkan oleh raja. Pada saat itu ada dua orang ibu yang memperebutkan seorang anak bayi, Kedua ibu itu sama-sama mengakui bahwa bayi tersebut adalah milik mereka. Kedua ibu tersebut sama-sama bersikeras mengakui bahwa anak bayi tersebut adalah anak dari salah satu mereka. Harun al-Rashid sebagai seorang khalifah atau presiden, dibuat bingung oleh kedua ibu tersebut. Maka raja memanggil hakim untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, untuk dijadikan keputusan kerajaan secara resmi. Namun di tengah proses persidangan yang digelar, Kedua ibu itu semua bersikeras mengaku bahwa bayi itu adalah anak mereka, sehingga membuat hakim kebingungan untuk memberikan keputusannya. Sampai akhirnya sang raja menjadi kesal dan bingung untuk memberikan keputusannya. Di sela-sela raja berpikir untuk mencari jalan, raja ingat kepada satu nama yang memiliki kecerdikan dalam berpikir, dialah Abu Nuwas atau orang sering menyebutnya Abu Nawas. Bergegas Sang Raja memerintahkan pasukan kerajaan untuk mencari dan bawa Abu Nawas ke dalam kerajaan. Sontak saja Abu Nawas kaget ketika didatangi pasukan kerajaan, namun karena sudah sering kali Raja Harun al-Rashid memanggil Nyabik Istana, maka Abu Nawas agak sedikit tenang. Assalamualaikum, sapa salah seorang prajurit kerajaan ketika sudah berada di depan pintu rumah Abu Nawas? Waalaikumsalam, Abu Nawas menjawabnya. Wahai Tuan Abu Nuwas, kami diperintahkan Raja untuk membawa Tuan ke istana, karena Raja ingin mendengar pendapat Tuan, yang nanti akan dijadikan satu petunjuk oleh Raja untuk memutuskan satu perkara. Tanpa banyak berpikir, Abu Nuwas mengiyakan dan bergegas menuju istana Raja. Sesampainya di kerajaan, Abu Nuwas diantar langsung ke ruang pengadilan, di sana ada tiga orang ibu yang memperebutkan satu bayi yang masing-masing mereka akui sebagai anak kandungnya. Setelah Abu Nuwas mendapat penjelasan yang gamblang, dan Abu Nuwas meyakini di mana pasti seorang ibu akan memiliki rasa kasih sayang yang besar kepada anaknya dan rela berkorban demi anaknya. Dengan tegas Abu Nuwas meminja pedang Sang Algojo, dan membawanya di tengah persidangan. Kemudian Abu Nuwas meminta bayi tersebut diletakkan di atas meja, dan Abu Nuwas berkata, karena kalian berdua mengaku sebagai ibu dari bayi ini, maka bayi ini akan saku potong menjadi dua sehingga kalian mendapatkan masing-masing bagian dari bayi ini. satu dari dua ibu itu tersenyum dan menyetujui apa yang ditawarkan oleh Abu Nuwas. Namun satu dari dua ibu lainnya menangis dan bermohon kepada Abu Nuwas, jangan tuan, jangan, aku relakan bayi itu diasuh oleh dia, asalkan bayi itu tetap hidup. Aku tak tega jika melihat bayi itu mati terpotong, hanya karena ego seorang ibu. Setelah selesai kedua ibu itu berpendapat, maka Abu Nuwas meletakkan pedangnya dan menggendong bayi tersebut dan menyerahkannya kepada ibu yang menangis tadi. Ini bayi ibu, tolong jaga dan rawat bayi ini baik-baik. Sambil menyerahkan bayi tersebut kepada ibu yang menangis tadi. Karena tak seorang ibu pun rela dan tega melihat anak kesayangannya mati dipotong di depan matanya sendiri, tutur Abu Nuwas kepada seluruh seisi ruang diang tersebut. Dan untuk ibu itu. Tolong hakim berikan hukuman karena sudah berbuat bohong, lanjut Abu Nuwas kepada para hakim. Selesai itu Abu Nuwas bergegas meninggalkan ruang sidang, dan menuju istan raja untuk melaporkan hasil akhir persidangan, dan ternyata raja merasa puas dan berterima kasih kepada Abu. Dengan cerita singkat ini, ada yang bisa kita ambil sebagai pelajaran, di mana bahwa seorang ibu tidak akan sanggup melihat anak-anaknya menderita, oleh karena itu, Berapa besar pengorbanan dan kasih sayang ayah bunda kepada kita, namun terkadang kita sebagai anak masih sering membuat mereka menangis dan sedih. Bagaimana pendapat Anda? Berikan masukan untuk kami jadikan koreksi dalam memperbaiki konten selanjutnya. Terima kasih.